Saya Leki Andika, pembina Rumah Tafid Yatim dan Du'afa Abu Bakar Al-Shiddiq di Kecamatan Timbing Tinggi, Kabupaten Palawang, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, hari ini kedatangan tim BWA yang telah memberikan kami Al-Quran. Untuk para santri di sini penghafal Quran, santri di sini terdiri dari anak yatim dan du'afa. Yang memang ada beberapa santri ini anak yatim dan Anda memang penduduk yang kurang mampu. Di sini kami sangat membutuhkan wakaf Al-Qur'an untuk santri mukim maupun santri yang non mukim. Tadi saya ucapkan terima kasih kepada para pewakif dan BWA yang telah memberikan Al-Quran sebagai untuk santri menghafal Al-Quran Semoga ini menjadi amal jariahnya bagi pewakif dan tim BWA 2021, sejuta Al-Quran, Indonesia, Allah